ku SEGALA dariku cemar dan noda gelap dan nista ku beri segala. segala padaku kasih dan cinta bintang dan surya Parteku, parteku, jaga nabahatiku bagimu. Parteku, parteku, warisi api juangmu. PKI, PKI, PKI. Ku teruskan jejak juangmu, oke. Okay.